Lihat teman-teman Wow cakep sekali ya teman-teman Lihat Wow kereta gajahnya bawa anaknya ya teman-teman Wow lihat teman-teman Mau kemana ini teman-teman kereta gajahnya teman-teman Wow cakep sekali ya teman-teman Wow lihat rumah gajahnya cakep ya teman-teman wih ada kereta es, teman teman wow cakep sekali ya teman teman wih mau angkut apaan ya teman teman wow lihat teman teman sapinya mau ikut kereta gajah ya, teman teman Ayo ah, kita stop teman-teman kereta kacanya teman-teman Stop Oke okay. Tunggu kereta kaca Sapi mau ikut di atas Oke okay. Wow ini adalah gitu teman-teman Kereta ekspresnya teman-teman Tunggu kereta ekspres Ada yang mau ikut ya mau ikut Tunggu ya kereta ekspres Wow Cakep sekali ya teman-teman Lihat teman-teman Oke ayo kita jalan teman-teman Oke ayo kita jalankan ya teman-teman Anterin si kuda ya kereta ekspres Pulang ke rumah, oke. Okay. Ayo, sapi, teman-teman, kita jalan ke tempat oke. Wow, selamat sampai tujuan! sekali teman-teman mainan di sini teman-teman ah, ayo kita lihat wow cakep sekali wow Wih, ini apaan nih teman-teman cuk oleng teman-teman ini bawa apaan nih teman-teman wow aduh serigala teman-teman lagi mantau si sapi teman-teman takut sekali ya teman-teman Wow Wow lihat ada truk pengangkut hewan ya teman-teman Wow ini sih serigala masukin ke truk pengangkut hewan aja ya teman-teman Biar hisap, tinggal dimakan teman-teman. Ayo kita masukkan, biar aman, teman-teman. Oke, okay, ayo kita masukkan. Oke, okay. wow, cakep sekali, teman-teman. Wow, lihat sepi, hati-hati ya, kuda. oke okay, sudah sampai gajah ayo kita stop si gajahnya teman teman oh stop kita turunkan ayo kita turunkan si kuda ya teman teman stop ayo kita turunkan kita taruh di dalam rumah ya teman teman wow ini teman teman teman, -teman, ya, teman, -teman. ayo kita masukkan ayo kita masukkan si Sapi Sapiku oh. lihat wow ayo kita masukkan dalam rumah ya teman-teman oke eh, terima kasih ya gajah kamu sekarang boleh jalan